Spesial buat lu, buat gua nih. Mm -mm. Masnya kalau keseharian pakai jam tangan kiri kanan. Oh, pakai jam tangan kiri kanan gini nggak? Atau cuman pas syuting review aja pakai jam kiri kanan. Uh... <laughs> Yo! Minasan, ogenki desu ka? Ore wa Dio desho. Welcome back on Max Watch YouTube channel. Nah, well, biasanya gue udah review, gue udah bla bla bla bla bla bla. Kalian udah tahu kan, nah ya kali ini gue mau adain buat Q&A ya, atau gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya di komen-komen YouTube itu. yang pertanyaan apa aja lah yang biasanya gue akan jalan jawabin, <tuk> tapi kali ini gue gak sendirian ya. Nah, kali ini gue uh, ditemenin di sini ada produser channel ini ya namanya si Han dan kadang dia ini sekaligus jadi host juga di channel ini mungkin kalian udah tahu ya beberapa videonya dia kalau kalian notice harus notice dong kalian kalau subscriber nggak tahu dia <laughs> Oke okay. Halo Mas Han apa kabar Halo Bro Walsa Bro Iya yeah. Padahal ketemu tiap hari ya <laughs> Iya Beda lantai doang kan? <laughs> Oke okay. Kira-kira question apa nih yang biasanya ini, yang udah dipilih nih buat netizen-netizen itu? Benernya banyak sih Banyak ya? Hmm. Cuman nih ada berapa pertanyaan mm -hmm. yang sering banget ditampilin di komen sama netizen <laughs> Dan <laughs> berhubungan <laughs> sama lu gitu Aduh <laughs> Jadi kita gandian aja kali ya? Apanya? kita gandian, lu nanyain hmm. gue, terus hmm. gantian gue nanyain lu oke, siapa dulu nih? Hmm. lu dulu oke, gue dulu yang nanya nih ya ini salah satu pertanyaan yang kita pilih dari netizen juga ya buat mas Han, ini hmm. kayaknya pertanyaan teknikal nih bener nggak sih? Misalnya jam otomatik, itu kurang cocok untuk harian yang agak kasar Misalkan kayak dibawa lari, aktivitas olahraga yang agak berat, kayak gitu Katanya mesin di dalamnya itu jadi gak akurat Itu mitos apa fakta sih sebenarnya? Itu fakta ya? Fakta Oh uh -uh. hmm, Oke okay. <laughs> <laughs> Karena, mechanical watch itu memang Gimana ya, dia Dengerin Komponennya ya? itu ada hmm. sekitar 120 komponen dia Okay. Saling bersambungan hmm. gitu. Jadi ada jirnya, jir sama jir ini Connect ya Saling sambung hmm. menyambung Terus powernya kan dari per ya dari hmm. spring itu, Ya lu bayangin kalau seandainya Rangkaian itu Kena impact keras gitu Oblak okay. gak? Oblak. sih pasti oblak Pasti oblak kan ah. Nah kalau oblak akurasi kacau pasti Oke okay. Jadi memang uh, ada ininya sih Ada namanya Toleransinya lah Ya jadi mm -mm. Oh jadi misalkan nih kayak contoh nih ya Seiko 5 Sport atau Prospex itu kan memang buat sports ya okay. Tapi walaupun seperti itu mereka tetap dalam batas tertentu ya yeah. um, Jadi mungkin kira-kira kayak Oke okay lah ini untuk kuat memang untuk ukuran otomatik Tapi bukan berarti bisa langsung dipakai full frontal buat segala jenis macam olahraga yang berat Betul. gitu ya kira-kira ya kalau untuk olahraga kayaknya lebih cocok jam kuat sih iya sih hmm, atau uh, digital gitu kayak g gitu nah uh, kalian udah tahu kan jadi hati-hati ya memilih jam nah udah dijelasin tadi sama Brohan kira-kira seperti itu jadi kuat tapi dalam batas tertentu ya Walaupun itu dalam kategorinya sports. Gitu. Nah, kali ini ada pertanyaan nih. Giliran gue ya. <laughs> aduh, aduh. Oke, oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan, pertanyaan dari nih. netizen. Spesial buat lu, buat gue nih. Mm -hmm. Masnya kalau keseharian pakai jam tangan kiri kanan. Oh, pakai jam tangan kiri kanan gini enggak? Atau cuman pas syuting review aja pakai jam kiri kanan? Eee... <laughs> <laughs> Oke, okay, ini yang dimaksud ya. Nggak, gue keseharian emang pakai dua jam tangan kok. Jadi gini, sebetulnya ada sedikit story sih kenapa gue pakai dua jam tangan gitu. Jadi gue dulu itu emang pakai jam emang uh, di kiri. Tapi yang sebelah kanan biasanya gue pakai aksesoris, gelang dan segala macem cuman karena mungkin kalau gelang segala macem mungkin sekarang gue udah gak terlalu pakai ya dan karena terlalu ribet dan gue kebetulan di jam tangan tuh emang gue suka sama jam tangan ya jam tangan kan juga movementnya macem-macem ada yang quartz, quartz digital, automatic itu pasti punya spesifikasi sendiri ya nah pernah suatu saat gini gue mikir gue lagi pengen pakai ini tapi gue di saat yang bersamaan pengen pakai ini juga gue bingung gue pilih mana terus akhirnya yaudah deh gue pakai ini dulu cuman sebelum berangkat gue ngaca kayaknya kok ada yang kurang ya tangan kanan gue polos banget mau pakai gelang-gelang juga males akhirnya ya alhasil terjadilah jam jisok gue gue pakai di kanan dan itu udah kebiasaan wes sekarang lagi pula ada bedanya kalau ini pasti tepat jadi kalau gue mau janjian sama orang harus tepat waktu gue ngeliatnya yang ini kalau yang buat gue nikmatin yang otomatik Gue senang aja ngelihat jarum sweepnya kayak gitu ya akurasinya emang nggak akuras, uh, akurat ini ya digital, teman ya, ya ada gunanya sih tapi sekaligus uh, gue sekaligus emang suka sebenarnya. Jadi ya begitu kira-kira. Jadi teman-teman, gue saksinya ngelihat si Tio tiap hari pakai jam tangan kanan kiri karena gue tiap hari ketemu dia. Dan gue pas pertama ngelihat itu gue pikir Tio ini orang Jepang. Jam satunya untuk waktu Indonesia dan jam satunya untuk waktu Jepang Ternyata enggak <laughs> Sorry men, cuma bercanda men <laughs> Enggak apa-apa, udah biasa Oke okay. Next, giliran lo. Oke okay. Giliran gua nih, kayaknya buat bro Hans, nih cocoknya buat pertanyaan teknikal lagi ya mm -mm. Nih, salah satu pertanyaan netizen juga nih Saya masih belum mudeng dengan kaliber kaliber itu ukuran apanya sih kaliber ya. Iya jadi kaliber itu sebenarnya dia cuman kode kode mesin hmm. sih jadi misalnya Seiko uh, five sports kaliber 4R 35 jadi lebih hmm. ke penamaan kode mesin Oke okay. seperti kalau di mobil kan juga uh, mesin mobil itu ada kode-kodenya kan hmm. gitu jadi istilahnya istilah kode mesin itu kaliber nah itu ya jadi sebetulnya kaliber itu bukan ukuran atau size ya tapi lebih ke movementnya misalkan spesifikasi movementnya misalkan contoh tadi Seiko 4R itu mungkin ada spesifikasinya kayak power reserve-nya mungkin berapa lama punya fiturnya apa nah begitu juga dengan kaliber yang lain itu pasti beda mungkin itu movementnya beda juga jadi lebih ke Penamaan jenis movement ya kaliber itu jadi bukan size. Jadi kira-kira begitu ya, Brohan saya. Betul. Oke. Okay. Nah kali ini pertanyaannya tentang lu lagi. <laughs> Pokoknya pertanyaan dari netizen yang tentang lu itu gue yang nanya. Deal? Oke oke oke deal. <laughs> Oke, okay, well, well, well, banyak yang nanya Kenapa? Masti Yosuka bilang, well, well, well <laughs> Well, inilah jawabannya netizen Kayak, Gue nggak nyadar deh kalau ngomong kayak <laughs> gitu ya Kayak Mungkin gue maksudnya mungkin kayak Here, here, here, well, well, well, nah kayak gini aja Itu just Kadang mungkin kalau gue Nggak ngeliat rekaman gue ulang di Youtube ya, kayak gue emang ngomong kayak gitu ya, Oke. jadi kayak spontan aja sih sebenarnya. <laughs> ternyata pas gue ngeliat uh, tayangan gue di YouTube tuh kayak ah gue ngomong kayak gini ya. By the way lu ngerasa agak aneh nggak sih pas lu ngeliat lu ngomong gitu di YouTube gitu? Mm, aneh sih mungkin enggak ya, enggak cuman ya? gue cuman nggak <laughs> nyangka aja gue ngapain tadi ngomong kayak gitu. <laughs> it just happen. It just like that happen like that <laughs> Gue ngomong apa kadang uh, Pas gue liat tayangan, Kayak ah gue tadi emang ngomong ini ya Kayaknya enggak sih gitu Tapi ya uh, ayo ya whatever Kayaknya enggak apa-apa juga sih mm -mm. Not a crime juga kan <laughs> <laughs> Ya kalau menurut gue sih It's okay sih mm -hmm. Itu jadi ciri khas <laughs> ya kan? <laughs> jadi kalian boleh Manggil mas Tio kalau ketemu di jalan Halo mas, well, well, well, gitu <laughs> Oke okay bro, giliran lo Oke okay. Oke, okay, nah ini kayaknya pertanyaan yang gue uh, pilih lagi ya Ini sebenarnya ada beberapa, tapi mungkin pilih Ada netizen yang nanya nih nih, buat kalian ya, yang biasanya sering nanya atau mungkin belum tahu ya Mau nanya gan, jam yang dijual di Mark Watch itu brand new apa second ya kalau jawabannya semua jam tangan yang dijual oleh Mark Watts itu semua new brand new in box tidak ada yang second sama sekali nah udah tahu kan masih new dan bergaransi ya ya masanya pasti ada garansinya ya dan garansi bisa Dicek di spesifikasi SKU jamnya masing-masing ya Kayak gitu Oke balik lagi ke gue Dan hmm. kali ini Gue nemu lagi pertanyaan tentang lu Dan ini mungkin pertanyaan sejuta umat <laughs> Kenapa ada kantong itemnya di bawah mata lu Aduh <laughs> Emang sekarang masih item ya? Eh? Hmm. <laughs> masih kelihatan gak sih dikit paling ya enggak sih kayaknya concealer gua bagus deh enggak <laughs> oke okay, oke okay. ya gua emang uh, nyadarin sih waktu itu beberapa gua ngeliat video gua emang agak ada itemnya sedikit ya sebetulnya jujur aja lu tau ya kalian tuh kalau nonton YouTube channelnya mah watch itu pasti lu ngeliat gua nih. entah yang bosen suka nggak suka sih uh, ah yeah, ya whatever lah itu gue selalu mikir nih, konten yang bakal gue bawa ini apa Dan gue orangnya over -thinker. Dan karena gue over gue itu kadang gak bisa tidur Gue kurang tidur So... This happens Oke... Okay. Kantong mata ini... It happened just like that Gak gue sadarin, jadinya ya begitu <laughs> Walaupun gue udah pakai concealer, tapi kadang ternyata masih ke refill juga Walaupun dikit Jadi Tio itu... Berusaha menyenangkan kalian semua Dia tuh jarang tidur karena dia bikin skrip, Dia mikirin mau nge jam apa lagi itu semua demi kalian <laughs> Itulah akibatnya hingga matanya ada kantong hitamnya Dan uh, kita dari tim produksi juga Kita putar otak gimana cara ngilanginnya ya? <laughs> Tapi nggak apa-apa sih uh, Anggap aja itu ciri khas lu juga sih mm -mm. Uh. Tapi gue udah berusaha sebaik mungkin yeah. kok buat itu Gitu. jadi emang karena itu jadi bukan hal-hal yang negatif gue terlalu suka amajam soalnya hmm. buat uh, buang dana or apa ke hal-hal yang negatif ya maksudnya gitu yeah. <laughs> jadi seperti itu teman-teman jadi jangan berprasangka buruk lagi ke Bro Tio ini <laughs> <laughs> <laughs> mata dia hitam karena sibuk bikin skrip <laughs> oke okay, next kayaknya buat Brohan lagi nih um, ini sebetulnya gue bingung nih Kemarin baru gue bahas sih Tapi mungkin kalau ada yang kurang jelas Gak apa-apa deh Kayaknya kemarin gue baca ya Salah satu komen Mungkin ada yang kurang jelas ya mm -hmm. uh, Mecha Quartz itu apa sih Bang? Jelasin lebih mendalam dong kira-kira okay. Mecha nah, Quartz ya? Iya ya, Mecha Quartz yang buat kemarin lihat review gue, Tapi ngerasa belum jelas I'm sorry Sekarang akan diperjelas uh, lagi sama Brohan di sini ya. Jadi uh, movement meca quartz itu kita ketahui kalau di movement chronograph quartz, kalau kita aktifin tombol Stopwatchnya, start, itu defaultnya kalau quartz movement pergerakan detiknya tuh patah-patah ya. Itu. Lalu kalau kita klik stop dan reset, biasanya pada movement quartz chronograph dia putaran Jarum stopwatchnya akan berputar uh, 360 derajat ke depan Gak flyback gitu Nah pada movement mecha quartz Ketika kita klik start Putaran jarum stopwatchnya dia Sweep ya seperti mechanical hmm. Dan ketika kita stop lalu kita restart Kita klik restart Dia kembalinya juga seperti mechanical chronograph Flyback ke belakang puk, gitu. Ah, yeah. ya kira udah jelas ya jadi itu sebetulnya mecha quartz itu jamnya tetap quartz tapi dalam fitur kronografnya itu menggunakan uh, apa ya bisa dibilang bukan komponen ya kayak Modul. movementnya modulnya Modul. itu kayak mechanical jadi biar si pengguna itu ngerasain gimana sih uh, punya jam quartz tapi tetap ada rasa mekaniknya atau meka seperti itu jadi itu istilah yang dibuat sama Seiko namanya mecha quartz hmm. jadi kurang lebih kira-kira seperti itu simple sih tapi punya julukan kayak hmm. gitu mecha quartz jadinya nah gua tambahin nih kalau mau bedain yang mecha quartz atau quartz biasa di chronograph quartz kalian cukup coba klik start stop kemudian uh, restart Lihat pergerakan jarumnya ketika dia yang restart Kalau pergerakan jarumnya langsung ke belakang, pek, langsung angka 12 Itu mecha quartz. Kalau pergerakan jarumnya ke depan dulu muter Nah itu enggak mecha quarts Gitu sih Nah kira-kira seperti itu, karena ada yang hampir sama Cuman kalau restart dia ada yang baliknya satu putaran Ada yang langsung mm -mm. balik Namanya apa Fly ya? Flyback Flyback Fly ya Kalau yang cepat, nah kayak gitu jadi emang ada yang hampir sama, tapi ada tetap bedanya juga Betul Nah, kira-kira pertanyaan apa lagi nih, Brohan? Apa masih ada ya? Ada sih Kali ini agak-agak nggak terlalu teknikal juga sih Tapi ini tentang brand yang sangat Mungkin sangat viral ya, di netizen mah watch Skamey jadi okay. ada yang nanya nih, jam tangan merek Skamay itu bagus nggak buat dipakai sehari-hari? Please hmm. dibahas, soalnya baru mau nyoba pakai jam tangan nih gitu Gimana hmm. nih Bro Tio, kapan nge-review Skamay? Ah iya gue sampe kelewat ngapain nge-review itu Eh Skamay ya kalau misalkan kalian iseng nih, ke, uh, kan Skamay kita tahu sendiri ya kalau kalian lihat di web itu harganya benar-benar murcohure lah mungkin sama celana yang kalian pakai sama baju kalian pakai masih lebih mahalan itu ya dibanding skammy ya kalau misalkan kalian gak punya jam nih pengen ngerasain punya jam tapi masih males banget ngeluarin budget berlebih misalkan gak apa-apa kok skammy itu sebenarnya bukan brand yang jelek juga walaupun murah tapi ya gue nggak bilang terlalu over bagus juga ya. Ya ibarat kata kalau orang bilang ada harga ada rupa sih. Tapi gua nggak bilang jam jelek atau gimana. Jadi kalian sah-sah aja kok pakai uh, sehari-hari juga oke. Okay. Dia tetap water resistant tapi dalam batas tertentu ya ingat. Karena walaupun modelnya sport, kadang ada yang mirip dengan merek Honda terkenal yang mungkin kalian udah tahu ya apa yang gue sebut tetap aja beda kayak gitu. Tapi it's okay enggak masalah kok beli Skymay kayak gitu dan ini kita masukin ini juga karena banyak yang permintaan netizen juga sih sebenarnya permintaan pelanggan kapan ada ini ada nggak akhirnya kita kesempatan bisa masukin so that is for you guys so it's okay nggak ada masalah kok buat punya Skymay mungkin dari kalian punya Skymay nanti tiba-tiba kepikiran ah, nanggung ya gue beli yang segini kayaknya nambah dikit udah bisa dapet yang ini itu nggak apa-apa juga So, it's okay Bisa kok buat daily beater sehari-hari, fine Dan gue tambahin, daripada hmm. kalian beli jam KW atau Replika Lebih hmm. terhormat kalian beli Skamei Karena iya. itu pasti Ori Iya Apalagi yang... belinya di Mahwat, benar kan? Iya, <laughs> kadang kalian mungkin ada yang berpikir Gue mending beli KW aja deh gini-gini eh, Jangan-jangan Gue gak saranin itu sama sekali Kalau kalian beli KW cuma buat perbandingan, fine Buat edukasi, fine tapi buat kalian pakai enggak deh karena itu biarpun semurah-murahnya KW or something tetap itu kalian ngeluarin dana jadi daripada kalian ngelarin dana buat KW gue saranin mending dengan dana itu kalian cari yang original yang sesuai dengan budget itu apa kayak gitu atau mending dikumpulin dulu nanti dapat original itu lebih puas sih dapatnya daripada kalian punya KW kayak gitu Mungkin jam monol masih lebih oke okay ya daripada KW <laughs> gue bilang ya, walaupun harganya mungkin di bawah seratus ribu or something. Tapi <laughs> itu sih saran dari gua ya. Yang penting harus ori ya, pasti ori. Itu slogan hashtagnya Maxwatch ya. Kalian pasti udah tahu. Berbanggalah buat yang pakai skamai Iya, <laughs> <laughs> yeah, the best. Gue juga punya sih skamai walaupun jarang gue punya. Eh, uh, gue pakai ya. Tapi oke okay kok itu, buat daily beater Ada lagi kira-kira yang udah kita pilih? kayaknya kayaknya udah habis deh. Udah habis ya. Mm -mm. Oke, okay. udah habis mungkin kalau oh ya di channel ini kalau kalian ada pertanyaan yang rasa belum dijawab kalian boleh komen ya. Terus buat yang udah-udah atau mungkin yang udah tayang kemarin gue sempet ngasih giveaway itu kalian kalau mau. Udah pasti tahu kan caranya kemarin Pokoknya subscribe ya Itu yang utamanya Seka Walaupun gue ngasih pertanyaan segala macem Kita utamanya buat subscriber ya Dan kita juga tahu Mana yang udah subscribe atau yang belum Jadi gue ingetin ya Terus di Yang itu tadi gue ingetin Kalau seandainya ada pertanyaan yang kurang Atau ngerasa belum dijawab Kalian boleh tulis ulang di komen Mungkin buat uh, next Q&A Kita akan bahas itu ya Makasih ya uh, Anyway buat kalian Yang udah kasih pertanyaan Gue seneng sih pertanyaan kayak gitu Walaupun pertanyaannya <laughs> nyeleneh Tapi itu menarik <laughs> banget sih buat gue Walaupun kadang pertanyaannya atau komennya gak enak Gue bacanya ambil senyum-senyum aja sih Kayak ini kocek banget ya Ada yang komen kayak gini <laughs> gitu. <laughs> Tapi nggak apa-apa sih Gue seneng kok Itu yang namanya varian ya Jadi biar asik Nanti kita bahas buat next time Gue tersanjung juga sih dikit ya. <laughs> So kira-kira begitu ya Brohan. Thank you, okay, thank you Bro. Ah -ah, mungkin kita bisa bincang-bincang lagi next time. Thank you buat kalian semua. See you on the next video. Bye.